Yang penting Kita harus tetap baik Walaupun ada yang tidak baik dengan diri kita Jangan sampai ketika ada yang tidak baik terhadap kita kalau menjadikan diri kita tidak baik Kita harus tetap baik Walaupun kita diperlakukan tidak baik Sebab kebaikan itu Sejatinya untuk diri kita sendiri Dan kita tujukan untuk mencari reda Allah Jangan sampai ketika ada yang berbuat tidak baik Ada yang berbuat tidak baik kepada kita Lalu kita menjadi tidak baik Kita harus tetap menjadi orang baik Meski ada yang tidak baik Dengan diri kita Melakukan kebaikan Harus dengan cara yang baik Kita melakukan kebaikan itu Untuk mencari ridha Allah Maka kita harus benar-benar menuhankan Allah. Jangan sampai kita menuhankan hawa nafsu. Ketika melakukan yang baik dengan cara yang baik. Jangan dengan caci maki, dendam kepada orang yang mau kita ajak baik. Itu namanya kita tidak menuhankan Allah. Tetapi menuhankan hawa nafsu Hawa nafsu yang kita tuhankan Yang kita perjuangkan Bukan Allah apabila kita melakukan dengan Burukan atau dengan hawa nafsu Baginda Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Tidus ke dunia ini untuk memperbaiki ahlak maka kita harus benar-benar memperbaiki akhlak kita bahwa semua yang kita terima di dunia ini ini adalah datangnya dari Allah ujian semuanya Allah yang menguji maka kita harus sabar sabar sabar dan sabar karena semuanya datangnya dari Allah Supaya kita lebih mendekat kepada Allah Belajar wataknya bumi Bumi itu semakin Diinjak-injak Dikasih kotoran Maka semakin subur Semua tumbuhan Semua tanaman Semakin tinggi Maka angin semakin besar Angin itu datangnya dari Allah Seberapa kuat akar itu menancap ke dalam tanah, seberapa kuat keimanan kita kepada Allah. Yang penting dijalankan solatnya, diamalkan solawatnya, dan berbakti kepada orang tua. Viror ini Allah selamat dunia dan akhirat. Yang membuat kiamat itu sebenarnya karena duraka kepada orang tua nah hampir di setiap rumah sekarang ini Ada anak yang doraga pada orang tuanya Dan pondasinya sholat Tiangnya sholat itu adalah Tiangnya agama adalah sholat Dan itu adalah orang itu Dan pahalanya untuk kita Maka apa yang membuat Kita marah harusnya kita kasihan kita doakan orang yang membenci kita benar apa yang sampai lakukan benar tidak usah susah tidak usah bingung apapun nanti yang terjadi pada saya sudah saya pas serahkan kepada Allah kalaupun saya mati saya senang mati seperti ini mati Sahih itu yang saya cari kalaupun mereka melakukan itu biarkan Biar mereka puas Yang penting kita doakan Tujuan kita bukan membuat Orang itu mati Ataupun kalah Tapi tujuan kita Untuk membuat orang itu sadar Jadi Tidak usah Ikut campur Benar Biarkan saja Biar mereka puas Oke yeah. Sekarang sudah subuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan subuh. Allah masih mempertemukan saya dengan sholat subuh. Alhamdulillah. Kenapa banyak saudara kita yang sudah tidak bisa sholat subuh. Alhamdulillah masih diberikan waktu. Semoga saya bisa menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Alhamdulillah, setiap detik, setiap hembusan nafas, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Stop lagi nanti, nanti.